Nah, siap udah. Ya sudah ya. Ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang strategi organisasi ya dan Project seleksi. Uh, kemarin kita sudah bicara sampai kepada benefit of project portfolio management ya. Kalau kita memiliki portfolio management dari manajemen proyek ini. Maka ada beberapa keuntungan yang bisa dipoleh, ya Antara lain adalah munculnya kedisiplinan. Kemudian memiliki link project selection untuk strategi metri. Kemudian ada prioritas proposal project. Kemudian mengalokasikan sumber daya, keseimbangan risiko dari small project, Kemudian uh, justify killing project that do not support strategy jadi memberikan pembenaran kepada project yang tidak di secara strategi. Kemudian uh, improve communication and support the agreement on project goal. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan komunikasi dan dukungan agreement dari tujuan project tadi. Kemarin kita sudah sampai di situ selanjutnya kita masuk kepada slide berikutnya tentang portfolio management system ya. nah di dalam desain portfolio management system tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain ada klasifikasi proyek seleksi kriteria tergantung dari klasifikasi kemudian sumber dari proposal evaluasi proposal Kemudian managing the portfolio project. Nah dari uh, materi tadi, sebelum berlanjut ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ada yang mau bertanya silahkan diisi di chat ya di sebelah kanan. Nanti uh, ibu bukan mute-nya, unmute, baru disampaikan pertanyaannya ya. Dan lanjutkan lagi. Nah, dalam portfolio project ini ada uh, beberapa tipe ya. Pertama ada compliance. Kemudian operational ada strategic project. Jadi, kalau yang compliance itu must do project. Jadi harus dilakukan. Uh, misalnya hal-hal apa yang seharusnya ada di dalam proyek tadi Dan itu yang membuat proyek ini bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan ya. Nah dalam portfolio management system tadi ada yang disebut dengan seleksi kriteria Nah seleksi kriteria ini ada yang sifatnya finansial ada yang non-finansial Misalnya kalau yang finansial ada payback, net present value, ada internal rate of return. Kalau kita membuat uh, analisa usaha, terutama berkenaan dengan masalah keuangan di situ akan bisa dihitung NPV-nya itu berapa, kemudian IRR-nya itu berapa, ya. Nah, kalau di dalam mata kuliah di bisnis itu mestinya ada di mata kuliah kewirausahaan persoalannya kita tidak ada mata kuliah kewirausahaan yang seperti umum hanya ada mata kuliah kewirausahaan manajemen publik. Nah di dalam mata kuliah kewirausahaan kita bisa menghitung analisa usaha uangannya misalnya kalau kita mau usaha kira-kira ini kapan modal itu akan kembali kapan keuntungan itu bisa diperoleh berapa keuntungan per bulannya setelah misalnya uh, kita sampai kepada pengembalian modal misalnya ya itu juga dihitung nah itu untuk project-project terutama yang sifatnya uh, profit ya kemudian ada yang non-finansial uh, ini yang non-finansial project strategic important to the firm nah ini uh, bagaimana strategi project yang bisa mendukung pada pencapaian proyek tadi. Itu yang it non-finansial, nah ini pun juga harus punya, Itu bukan hanya sekedar hitungan finansial, secara finansial ini bisa untung atau modalnya bisa kembali dengan cepat, tetapi non-finansial juga harus dipersiapkan dengan baik-baiknya. Kemudian yang kedua, ada multi-weight scoring model untuk melihat Sistem manajemen portofolio tadi, ya, portofolio manajemen sistem dengan menggunakan beberapa bobot kriteria ya, untuk mengevaluasi dengan Nah, di sini tadi ada uh, finansial model, ya, finansial model itu ada yang disebut payback model. Ini mengukur waktu pelaksanaan proyek untuk merecover. Investasi dari project tadi. Ini menghitung kapan waktu untuk bisa mengembalikan investasi project tadi. Payback model. Jadi uh, yang dihitung adalah pengembalian investasi. Kemudian use more desirable solter payback dengan menggunakan ukuran-ukuran uh, yang cepatnya lebih singkat dalam pengembalian investasi tadi. Impasis cash flow, a key factor in business. Jadi, mesti punya cash flow sebagai kunci dari semua usaha. Ini ada cash flow -nya. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, berapa untuk modal usaha, berapa untuk biaya operasional, biaya investasi, dihitung semua. Nah, dalam finansial model ini juga ada yang disebut dengan limitation of credit nah ini ignore the time value of money jadi mengabaikan waktu uh, yang berkenaan dengan nilai uang assume cash inflow for the investment period and not beyond ya dengan mengasumsikan bahwa cash flow tadi cash inflow jadi cash dalam uh, aliran dari investasi ini periodenya itu sampai berapa ya Doesn't consider profitability, tapi tidak mempertimbangkan keuntungan. Kalau tadi dalam payback model itu menghitung waktu pengembalian investasi, tapi dalam limitation of payback itu tidak dihitung dari nilai uang, tidak mempertimbangkan keuntungan, tetapi yang dilihat adalah cash inflow. Bagaimana aluran dari alur dari cash ini untuk masa investasi? periode investasi, dibatasi paybacknya itu sampai berapa lama nanti apakah di dalam waktu periode tersebut untung atau tidak itu tidak dipersoalkan dan selanjutnya ada finansial model nah finansial model ini model the net present value npv model ketika ada payback model kemudian ada npv model Nah kalau NPV model, ini juga sama ada hitungannya ya. Use management minimum desire, rate of return, discount rate to compute the present value of all net cash involved. Jadi positif NPV itu adalah bagaimana project bertemu dengan minimum, minimum kebutuhan ya, pengembalian. Dan eligible untuk mempertimbangkan proyek ini bisa berjalan untung atau tidak. MVP. Dengan menggunakan perhitungan initial investment, kemudian net cash inflow per period, required of return. Jadi perhitungan-perhitungan ini dibuat sehingga bisa menentukan ini bisa untung atau tidak. Ya, untuk sebuah uh, proyek nah, kemudian kita masuk ke non-finansial strategi kriteria kenapa ada non-finansial juga harus diperhitungkan ya jadi proyek itu selain kita menghitung yang finansial tapi juga non-finansial misalnya kalau dalam hal saya kita mau bikin Hmm, jembatan ya, nah, jembatan yang kita bikin ini, uh, ke, misalnya biayanya dari utang luar negeri. Jembatannya itu jembatan tol lah, ya. yang um, bisa utang itu dikembalikan melalui partisipasi masyarakat, Nah itu harus dihitung, kira-kira investasi ini kapan mau kembali? Uh, dalam jangka waktu berapa lama sehingga misalnya si yang punya proyek ini untuk mengembalikan hutang itu butuh waktu berapa lama kemudian uang yang bisa diiproleh dari masyarakat itu berapa sehingga berapa rupiah yang harus dikenakan pada tarif masyarakat itu dihitung untuk menghitung finansial ya keuntungan uh, Kalaupun bukan keuntungan, tapi paling tidak project ini bukan project rugi, tapi project investasi yang bisa dikembalikan dan bisa dibayar. Tetapi non finansial juga penting dihitung. Pertama, misalnya, terutama untuk project-project bisnis, ya, untuk menguasai pasar-pasar, marketplace, ya, unique kayaknya for competitors to enter the market untuk membuat si kompetitor juga susah untuk masuk ke dalam pasar. Ini pasar itu kita kuasai, Ini untuk kalau untuk bisnis. Kemudian untuk mengembangkan project produk-produk yang memungkinkan yang bisa diperkenalkan untuk menambah pemasaran dan memperoleh lebih banyak profit dari produk tadi. Kemudian untuk mengembangkan for technology, teknologi inti yang mungkin digunakan di produk berikutnya. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan kepada ke supplier yang tidak bisa dipercaya. Kenapa bisa ada supplier yang tidak bisa dipercaya? Boleh jadi dalam produksi produk, kita kan butuh beberapa raw material yang di supply oleh supplier. Yang boleh jadi suppliernya itu tidak bisa dipercaya, sehingga produk ini memiliki ketergantungan kepada supplier, tapi suppliernya tidak bisa memberikan konsistensi supply produk dengan uh, sesuai yang kita minta misalnya. Nah, karena itulah kalau ada, kalau kita memiliki tadi ya, strategi non-finansial, nah, kita akan mengurangi ketergantungan kepada supaya tadi. Kemudian mencegah intervensi dari pemerintah atau regulasi. Bagaimana strategi non-finansia ini supaya tidak terjebak kepada regulasi atau intervensi pemerintah. Ya. Sehingga perubahan kebijakan apapun tidak berpengaruh besar terhadap produksi. Nah, itu yang harus juga dipertimbangkan karena itu memang kita harus memiliki strategi ada model seleksi multi kriteria ya yang pertama ada checklist model dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mereview potensial proyek dan menentukan apakah ini akan diterima atau di reject atau ditolak Kegagalan menjawab ini uh, relatif lebih penting atau nilai dari potensial proyek ini dan tidak mengizinkan perbandingan dengan proyek potensial lainnya. Yang jadi dengan checklist model ini kita bisa lebih uh, menentukan ini proyek melanjut atau uh, reject. Ya Kemudian kalau dengan multi-weight score model, dengan pembobotan yang multi, ya, itu dengan menggunakan beberapa pembobotan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi eret proposal proyek. Katakanlah ini uh, saya peng yang memiliki Project Project ini kemudian saya tenderkan kepada jasa pihak ketiga. Nah, si jasa pihak ketiga ini mengajukan proposal, ya, mengajukan proposal. Nah, di situ untuk memeriksa proposal ini oleh ketiga, maka saya gunakan bisa gunakan dua hal, dua model, ya. Pertama, checklist model, yang kedua, multi weight scoring model. Nah, kalau dengan checklist model cukup dengan mengajukan sejumlah data pertanyaan, kemudian menentukan di review, ya ini diterima atau ditolak tapi kalau dengan multi -weight scoring model ini dengan menggunakan pembobotan kuantitatif maupun kualitatif kemudian membandingkan proyek tadi, proyek proposal tadi dari satu proyek dengan proyek yang lain, dari satu proposal, proposal yang paling baik nanti proposal mana yang paling bagus, seperti yang Kemudian yang selanjutnya, oh ini contoh ya, contoh untuk pertanyaan. Ini contoh pertanyaan strategi alignment ya. What specific strategy doesn't Ini pertanyaan yang kaitannya dengan strategi atau lain Kemudian untuk tripod misalnya, What business problem does the project solve? Kemudian success metric, How will we measure success? Sponsorship misalnya ya, Who is the project sponsor? Ini kan ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, Kemudian kita nilai, Jawabannya pas nggak dengan keinginan kita? Nah kalau tidak pas berarti, tidak lanjut, di-reject. Kemudian ini sample selection question used in practice. Ya. Is our organization culture fight for this type of project? Ini kita tanya. Malu berkenaan dengan culture, organisasi atau budaya organisasi. Kemudian berkenaan dengan sumber daya. Will internal resource be able for this project? Kemudian masalah peningkatan biaya biaya, korban, kita mau bikin sendiri atau mau beli? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Ini contohnya dengan uh, project screening metric, nah kita bisa menilai proposal project. nah selanjutnya applying a selection model ya. nah dalam hal applying selection model di sini ada project klasifikasi memutuskan bagaimana baiknya strategi atau operasional project mencocokkan dengan strategi organisasi jadi operasional project ataupun strategik project, project strategik itu harus cocok, harus pas dengan strategi organisasi tidak boleh strategi organisasi ini tapi project berpengaruh karena bagaimanapun project bagian dari organisasi. Kemudian ada selecting a model ini dengan menggunakan weight scoring model untuk membawa proyek ini lebih dekat dengan tujuan strategi organisasi mereduce the number of wasteful project, mengurangi jumlah proyek-proyek yang mubazir, ya. kemudian have identity problem for, for project, membantu mengidentify tujuan secara menyeluruh untuk proyek. Help everyone to understand how and why a project is selected. Membantu setiap orang supaya bisa terlibat memahami bagaimana dan mengapa proyek ini. bisa. Selanjutnya, proyek proposal. Nah, proyek proposal ini ada uh, beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari close and solid situation. Sumbernya, kemudian permintaan dari proposal itu seperti apa within the organization, request for proposal from external source, kontraktor, vendor. Ya. jadi proposalnya ini apakah dari dalam atau dari luar? Kalau dari luar ini apakah kontraktor atau vendor, gitu ya yang menyelenggarakan bagaimana cara penyelenggaraannya? Kemudian terakhir proposal and selection of project. Prioritizing Require disiplin Jadi membutuhkan Disiplinan Responsibility Dispectibility And the loss of power Ini Di ranking tuh proposal-proposal Yang sudah kita speksi tadi di -ranking. Kemudian managing The portfolio To manage yeah, portfolio. Senior management input The priority team, responsibilities. Dan di sini juga diatur tentang bagaimana peran dari teacher, kemudian dari tanggung jawab uh, project office, ya, atau tanggung jawab dari tim dari penyelenggara Project kami. Hmm. Nah, ini ada beberapa contoh tentang bentuk proposal, kemudian case analysis. Selanjutnya, managing the portfolio. Tadi ada senior management input. Apa sih yang dilakukan senior management input ini? Provide guidance in criteria that are aligned with the organization core. Jadi, dia menyiapkan guidance ya, untuk menseleksi kriteria yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian, memutuskan how to balance available resource among current project memutuskan bagaimana menyeimbangkan antara sumber daya yang ada tadi dengan proyek yang akan kita mau kemudian the priority team responsibility, ini aktivitasnya adalah publish the priority of every project jadi menargetkan prioritas dari setiap proyek, apa saja sih yang harus dilakukan prioritasnya. kemudian memastikan Proses seleksi ini terbuka dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Jadi tidak dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Kemudian menilai kembali the organization goal and priority, kemudian mengevaluasi the progress of current project. Ya, itu yang dilakukan oleh uh, organisasi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, jam 10 ibu mau wawancara dengan kreativitas. sudah bu rekamannya sudah ya kita kita close dulu aja rekamannya ya rekamannya bu di save bu di mana di save nya ini bu di rekamannya ending dulu ya ya yeah.